Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mister Zoret. Salam pejuang UTBK tahun 2020. Oke sebelum video kita mulai, Mister mengucapkan selamat Lebaran 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya pada video ini, Mister akan bagikan tips masuk perguruan tinggi negeri terbaik. Ya, oke tapi jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe like, comment, dan share media sosial kalian oke okay. oke okay, baik ya pada video ini mister bagikan 5T tips masuk perguruan tinggi negeri terbaik oke okay. T pertama timing ya atau waktu ini dibagi menjadi tiga yang pertama apa waktu pendaftaran UTBK SBMPTN diingat-ingat tanggalnya tanggalnya tanggal 2 Juni sampai tanggal 20 Juni dan Mister kasih tipsnya kalian daftarnya jangan di awal atau di akhir tapi di tengah-tengah Mister kasih waktu yaitu di antara tanggal 8 sampai tanggal 12 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, waktu ujian. Ingat, waktu ujiannya adalah bulan Juli, tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli. Ya. Peraturan terbaru nanti akan dibagi 4 sesi, kecuali hari Jumat 2 sesi, ya. Jadi nanti kalian pilih sesinya bisa sesi pagi, bisa sesi siang atau yang sore, ya. Mister kasih tipsnya juga. Kalau kalian milih sesi pagi, usahakan satu jam sebelumnya sudah siap. Begitu juga untuk sesi siang maupun sore, satu jam sudah siap di tempatnya. Oke. Kemudian yang timing ketiga, timing yang ketiga adalah waktu tes. Ingat. Waktu tes di tahun 2020 ini hanya 105 menit Hanya 105 menit Paham ya? Oke, kemudian T yang kedua T yang kedua adalah tempat UTBK Tipsnya gimana? Tipsnya cari yang dekat dengan lokasi kalian Cari yang dekat dengan lokasi rumah kalian Ya, cari yang terdekat. Sebagai contoh kalau di Yogyakarta ada 4 pusat UTBK-nya di UGM, UNY, kemudian ISI sama yang terakhir adalah UPN. Cari yang paling dekat ya. Oke. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, T yang ketiga, tetapkan ya. Tetapkan jurusan pertama adalah jurusan yang kalian cita-citakan. Dan kalian inginkan Ingat-ingat ya Karena apa? Karena banyak universitas itu menolak di jurusan yang ke pilihan kedua Ingat-ingat Tetapkan pilihan pertama menjadi favorit kalian Cita-cita kalian Kemudian yang keempat T yang keempat T yang keempat adalah tes UTBK besok adalah pembobotan Nilai kalian itu dibobot bukan dirata-rata jadi kalau kamu ambil sentek, yang dikuatkan adalah penalaran sama kuantitatif. Ya, ingat-ingat. Penalaran sama kuantitatifnya dikuatkan. ya Kalau kalian sosum, yang dikuatkan apa? Kemampuan membaca dan pengetahuan umum. Paham? Oke, itu yang keempat. T yang kelima. T yang kelima, terus jaga kesehatan. Ya, karena apa? Karena kalau kalian ketika mau ujian sakit, maka kamu tidak boleh ikut ujian. Oh, ya. no. Dan ketika ujian jangan lupa membawa masker ya di bawah saat apa? Saat ujian. Ya, oke. Ya, jadi diingat-ingat. Lima t yang pertama timing, yang kedua apa? Yang kedua adalah tempat. Yang ketiga adalah tetapkan pilihan pertama menjadi cita-cita kalian Yang keempat adalah pembobotan Tes UDPK pembobotan Kemudian yang kelima terus jaga kesehatan Oke okay, the next video kita akan membahas secara lebih rinci untuk pendaftaran SBMPTN. Jadi nanti akan mister sampaikan Ya, lebih rinci lagi pendaftaran di UTBK SBMPTN. Saksikan terus video Mister Ya. Oke ya, jangan lupa like, kemudian share, dan jangan lupa juga di subscribe ya. Oke, terima kasih.